Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada allah. Pada pagi hari ini kita berkumpul Bapak ibu di bandara Penukji. Insya allah Yang sebentar lagi kita akan berangkat. Jadi yang pertama saya pesan ya semua yang ada di sini yang tertinggal ya, jangan diingat-ingat. Artinya berubah. siapa yang jangan bergerak-gerak saya, pokoknya lupa lupa kebiasaan kebiasaan yang ada di Indonesia jangan diingat sudah serahkan sama Allah ya, ya Allah saya tinggal keluarga saya saya tinggal cukup anak misalnya, ya? Sudah, ya? Insya Allah, Allah yang sudah Allah mau awalkan mengurusnya. Kemudian nanti sebelum berangkat kalau ada salah anak dengan ibunya kita maaf dulu anak juga seperti itu. jangan sampai terangkan masih ada tidak ikhlas ya. Dia tidak tahu nanti kejadian di sana. Ya, kalau kita masih impan dengan orang di sini, dengan apalagi orang tua kita, apalagi apa? ibu kita, bapak kita nanti di sana Allah balas. Ya, Allah balas itu anak-anak mau Bapak Ibu tunang di sini. Serius ya. Jadi mohon nanti sebelum makan kalau ada salah dengan siapa anak, saudara, ibu, kita masuk di sini. Sebelum terbang malam dulu saya mau maaf kalau ada salah akan ya, ada lupa nanti pulang di sana berusaha banyak. ini ya. <guruh> nah, itu oh yang penting lusa dimaukan kalau lusa nanti lusa ya misalnya. Itu, itu kemudian yang kedua ya ikhlaskan niat bulan ibadah ya kemudian yang ketiga lagi saling membantu jangan kita urusi pada sendiri ini ya, apalagi yang mudah-mudahan nanti ya, ada bang Irsa, bang yang yang semangat banget. Kalau nino, untuk kau pelikannya, ini nggak bisa minta itu, dibantu. Jangan ya biarlah, jangan ya, dia, ya. oke? Yang penting itu, oh, nah, jangan. Dan ya, saling bantu. Apalagi sudah travel nanti kita banyak. Ya 107 ya, itu semuanya dari Sumatera ya. ya baik Ya Rasulullah, bersama, mudah-mudahan Allah menyegerakan umurnya, marahah liqulbina wa afdalina. وأحوالنا وغروبنا اللهم يسر لنا في سفرنا هذا وطوي عنا بعده اللهم اتمم لنا بخير واختم لنا بخير وجملنا يا الله وسهل لنا ودبرنا يا خير مدبر يا خير تدير رحمتك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحمة الساكين ويا دوجه التمتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إلا, إلا أنت أستأخذك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه Teteh nasam, yeah. salam et Allah, Allah Akbar.